mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ada sebuah kabar spesial banget ya yang kita dapatkan ini sekaligus vitamin bahagia banget nih untuk keluarga Konoha karena sudah di update channel Youtubenya, Bang Adis ya momen ketika di lapangan sepak bola nih turnamen yang diadakan oleh Let's Entertainment, ini kolaborasi yang lucu dan sangat membuat kita ketawa bahagia ya Papa Bilar di sini, persahabat ya, menyuruh bule yang dibawa oleh Bang Adis Kai, persahabat ya perhatikan di sini, Papa Bilar menyuruh untuk ajarin Bunda Lesti kejora bahasa Inggris. Aduh, kocak banget ya. Padahal, Inggrisnya Papa Bilar pun ini belum lurus, persahabat ya. Insya Allah ini kocak dan bikin ngakak kita semua, masya Allah mudah-mudahan mereka selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan mereka dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Momen ini pun para sahabat diunggah kembali oleh akun Leslar Anskorsi. Perhatikan juga di kalimat kansen yang dituliskan. Emang gak salah lain Papa Bilar bahasa Inggrisnya amazing. Amazing bikin bengek katanya tuh. Aduh cute banget ya. Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar. Ya, ini dari akun Instagram Sari Zalfa Azam 74 mengatakan Ya, gimana Bunda Lesti sebagai muridnya bisa paham guru yang ngajarinnya juga bahasa Inggrisnya belibet WKWK -WK. Abang El Said, Bunda, Abang Mahbobo Azza, ah kata, -kata daripada Dengar Papa ngajarin Bunda, malah Bunda berurai air mata karena kakak paham-paham, aduh banyak banget persahabat ya dan di sini Papa Bilar pun bersahabat ya menjelaskan kepada bule tersebut Bahwa Papa Bilar yang mengajarin bahasa Inggrisnya Bunda Lesti Ini sih kocak bersahabat ya Bikin ngakak Masya Allah Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kebahagiaan Dan selalu kompak, solid untuk mendukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita dan untuk berikutnya persahabatan kita lihat juga nih ada info untuk warga Konoha semuanya hasil voting sementara SCTV Music Watch 2022 On Disimak disimak Dipahami ini info kemarin persahabat, ya Alhamdulillah takdir cinta ini berada di posisi pertama. Alhamdulillah persahabat ya berkat dukungan dan kekompakan Farah fans nih. Masya Allah yuk gempur terus mudah-mudahan untuk di kategori semuanya bisa nomor satu dan. Idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar bisa membawa Piala penghargaan Amin Dan persahabat, untuk berikutnya juga ada live Instagram Dari Bang Buril Bang Buril kita lihat persahabat ya Di live tersebut juga bahwa tentunya vitamin-vitamin bahaya akan disuguhkan dari tim Leslat Entertainment, tapi harus bersabar karena nggak begitu syuting langsung di averse, ya, karena mau di editing dulu nih oleh tim. Mudah-mudahan semuanya sehat.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 Ini dulu informasi di hari ini bersama bagaimana tayangan kalian? Silakan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.